saat atmosfer ledakan di unik Devil City tampaknya mencapai kondisi hampir gila. Dua hari akhirnya dipercepat oleh saat sinar pertama sinar matahari menembus awan dan menerangi daratan. Kegilaan tak pelak meletus di seluruh kota unik iblis. Suara angin yang menusuk telinga terus-menerus terdengar di langit ketika sosok demi sosok bergegas memasuki wilayah iblis unik seperti belalang yang menjerit. Di tempat yang tidak jauh di utara unik Devil City, Tanah telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Bau yang menyebabkan jiwa seseorang merasa tidak nyaman menyebar dari tanah. Daerah iblis yang unik diselimuti oleh arai yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa susunan ini diciptakan oleh upaya gabungan dari banyak pakar elit pada zaman itu. Dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi waktu, meskipun area ini sangat mengerikan. Di bawah berlalunya waktu, beberapa lubang yang pecah muncul. Dengan demikian, orang bisa masuk dari titik-titik tertentu. Pinggiran kota unik iblis adalah salah satu poin ini. Ini adalah hamparan dataran hitam di ujung dataran. Jejak distorsi telah muncul. Indikator yang jelas tentang di mana dataran berakhir saat ini. Ada kerumunan besar yang menghapuskan langit di atas dataran. Suara angin yang tergesa-gesa terus terdengar di kejauhan, jelas memperluas kerumunan yang sudah sangat besar ini. Swoosh, sekelompok besar tokoh melesat ke depan, sebelum akhirnya muncul di tempat sekitar seribu meter dari layar pelindung spasial. Mengungkap penampilan mereka, mereka adalah murid sekte dao, lindung dan yang lainnya secara alami berada di antara kelompok ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa Mengambang di udara Kelompok itu melihat kerumunan besar tak berujung di sekitar mereka Sebelum mereka tanpa sadar menamparkan bibir mereka Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar bagi wilayah Suan Timur Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan adegan ini akan luas dan perkasa Merasa agak terkejut Lindong mengangguk Di antara tokoh-tokoh yang menghapus langit dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang kabur dan kuat Orang bisa mengatakan bahwa ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di antara mereka Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak Benar saja, kompetisi sekte besar adalah pertemuan monster Mata lindung menyapu langit Sebelum tiba-tiba beristirahat pada sekelompok tokoh jauh dengan pedang panjang di punggung mereka Tubuh mereka mengeluarkan pedang ki yang cepat dan ganas itu begitu tajam sampai-sampai tampak mampu menembus dunia. Mata lindung menyapu kelompok angka sebelum fokus pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa. Namun, aura tajam dari tubuhnya menyebabkan bahkan murid lindung menyusut sedikit. Mereka adalah murid-murid pedang sekte. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda Swotsek. Dikenal sebagai SWOT Fanatic Swelling. Ia juga berada di puncak panggung sembilan Yuan Nirvana. Dikabarkan bahwa dia telah berhasil mempelajari seni pedang suci dari sekte pedang, dan kecakapan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Sama seperti tatapan Lindung mendarat pada pria itu, berdiri di sampingnya, Ying Xiao Xiao membuka mulutnya dan dijelaskan. Oh, kata Lindung sambil mengangkat alisnya, dia telah mendengar tentang Sword Saint Arts. Itu dianggap sebagai seni bela diri yang kuat yang tidak kalah dengan Sky Emperor Scripture. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri serta orang-orang berbaju kuning tidak jauh dari mereka masing-masing adalah murid dari sekte Ilahi dan Lembah Simbol. Kali ini, anggota generasi muda yang paling tangguh dari Divine Sect adalah seorang gadis bernama Suewan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol, ia disebut Maosan. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat master 9 sel simbol surgawi. Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. King Xiao Xiao melanjutkan sambil menunjuk kedua titik yang berbeda. Mengikuti jarinya, Lindung berbalik dan melihat seorang gadis dalam gaun putih berdiri dengan anggun di depan kelompok tokoh berpakaian putih. Dia tampak agak halus. Namun, Fitur yang paling menonjol adalah rambutnya yang seputih salju. Saat angin sepoi-sepoi bertiup kencang, rambutnya mirip dengan kepingan salju yang berkibar dan menari. Energi mental yang agung dan inkorporeal bergelombang di sekelilingnya, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi sedikit. Mata lindung tertuju pada gadis bernama Sueyan untuk sementara waktu, sebelum berbalik ke arah di mana anggota simbol Vali berada. Di tempat itu. Berdiri seorang pemuda mengenakan jubah kuning besar. Permukaan jubah kuningnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan aneh, sementara cahaya samar-samar bersemi darinya. Dari kelihatannya, jubah kuning ini sebenarnya adalah soul tracer yang cukup kuat. Selain itu, fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak sedikit lebih rendah dari gadis berambut putih. 9. sel Master Simbol Surgawi Lindung samar memukul bibirnya. Energi mentalnya hanyalah tingkat enam segel simbol surgawi guru, dan dia cukup lemah dibandingkan dengan mereka berdua. Setelah semua, Lindung telah menghabiskan lebih banyak waktu pada yuan power daripada energi mental. Orang-orang di sana seharusnya dari Grid desolate peleskan. Setelah menghela nafas, Lindung melihat ke arah lain, di mana sekelompok bab kekar berdiri. Banyak dari mereka yang membuka lengan. Sementara pembuluh darah di tubuh mereka seperti naga. Undulasi memancar dari tubuh mereka seperti banjir besar. Menyebabkan mereka terlihat seolah-olah mereka adalah binatang iblis yang berbentuk manusia. Setelah menyapu pandangannya di tubuh mereka, mata lindung berhenti di depan kelompok sebelum sedikit melongo Di tempat itu berdiri seorang pria yang agak kurus. Ketika dia berdiri di depan sekelompok tubuh raksasa pemberani, dia tampak seperti anak kecil. Kontras seperti itu sangat lucu. Tentu saja. Ekspresi kaget di wajah Lin hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum menghilang. Saat ia melihat ekspresi hormat yang diberikan oleh bab-bab kekar kepada pria kurus itu. Yup, pria kurus itu adalah murid kakak paling senior dari Great Desolate Palace, Wu Hong. Jangan meremehkan fisiknya. Tubuh fisiknya telah dilatih hingga tingkat yang sangat pemberani. Dikatakan bahwa pernah ada ahli panggung sembilan Yuan Nirvana yang menantangnya yang pertahanannya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Bahkan tubuh emas Nirvananya benar-benar rusak, menyebabkannya menderita luka serius, kata Ying Xiao Xiao sambil menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah kumpulan monster, jawab Lindung dengan senyum tipis. Untuk dapat menjadi anggota yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka dalam sekte masing-masing. Orang-orang ini benar-benar telah membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Kompetisi sekte besar ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiao Xiao mengangguk dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia memandang ke kejauhan, dia berkata, 'Sembilan surga anggota tertinggi kemurnian istana juga telah tiba.' Lindong juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kemana suara angin hadir. Setelah beberapa saat, Sekelompok besar sosok muncul di langit, menyusul penampilan kelompok ini. Udara di atas dataran mulai tumbuh gelisah ketika tatapan berapi-api berkumpul satu demi satu di depan kelompok murid sembilan surga-surgawi Kemurnian Agung. Di tempat itu ada sosok cantik dalam gaun putih yang mirip salju. Menginjak di atas teratai hijau, dan dengan temperamen yang tenang dan dingin seperti peri yang turun ke alam fana, dia memang Ling lingkingzu. Saat Lindung menatap Ling Kingzu, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ketika dia muncul, dia memperhatikan bahwa sebagian besar murid yang paling menonjol dari berbagai sekte semua berbalik untuk menatapnya. Di dalam tatapan mereka ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya kata-kata yang Ling Kingzu katakan dua hari yang lalu memang bukan bohong. Eh, saat tatapan Lindung menyapu Ling Kingzu, dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapannya yang terkejut berhenti di tempat di belakang Ling Kingzu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang akrab. Itu adalah Su Rou. Saat ini, wanita muda itu mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya tidak lagi terlihat malu-malu sebelumnya dan senyum muncul ketika dia berbicara dengan murid-murid senior dan junior di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio lindung akhirnya tumbuh dewasa. Di kejauhan. Su yang sedang berbicara dengan murid kakak dan adik lelakinya tampaknya merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Daosek. Pada saat berikutnya, dia melihat senyum lembut di wajah yang sudah dikenalinya yang menatapnya. Kakak Lindong, Su melongo sejenak, segera setelah itu. Kejutan yang menyenangkan dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia melambai pada Lindong tanpa peduli dengan tatapan sekitarnya. Melihat Su Rou yang sangat terkejut, Lindong memberikan senyum tipis sebagai tanggapan. Tindakan Su Rou jelas menemukan para murid Dao Sekte di samping Lindong. Sambil melongo sebentar, mereka melanjutkan untuk melihat Lindong dalam ibadah. Kenapa semua orang kenal orang ini? Jaringan kamu tampaknya menjangkau agak jauh dan luas, kata Ying Xiao Xiao sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Ying Huan Huan. Yang saat ini mengobrol dengan King Ye Dia tampak seperti tidak menyadari apa yang sedang terjadi Namun, Ying Xiao, Xiao dapat menemukan perubahan halus dalam pandangannya yang kadang-kadang berkibar ke tempat yang jauh Jelas bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini Seorang teman yang aku kenal selama Perang Seratus Kekaisaran Jelas lindung sambil tersenyum Sebelum menatap Ying Huan, -huan yang masih menolak untuk berbicara dengannya dia diam-diam merasa tidak berdaya. Kemampuan merajuk wanita kecil ini memang agak luar biasa. Di daerah Nine Heaven Supreme Purity Palace, Ling Qingzu sedikit terkejut karena tindakan Su Sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah kamu kenal dia? Ya, jika bukan karena kakak laki-laki Lindong, selama Perang Seratus Kekaisaran, aku dan kakak lelaki kemungkinan besar tidak akan mencapai Gunung Seratus Kekaisaran. Jawab Suro sambil tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Kakak Lindong sangat tangguh. Jelas bahwa dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Namun dia berhasil menjadi juara perang seratus kerajaan. Pada akhirnya, ketika wilayah Suan Barat berusaha untuk menangkap kerajaan kuno, ia memaksa musuh-musuh kita untuk mundur dengan memanggil tiga kesusahan penerangan angin. Wajah Surou dipenuhi dengan warna ibadah. Melihat ini. Beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit cemburu. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu selama waktunya di Nine Heaven Supreme Purity Palace, di mana statusnya tinggi seperti matahari sore. Ling Qingzu dengan lembut menganggukkan kepalanya. Alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas melewati matanya. Sepertinya dia memiliki beberapa pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Lindung secara bertahap menarik pandangannya dari lokasi Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian, sebelum memutar kepalanya ke daerah lain di langit. Dengan suara lembut dia berbicara, orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Saat kata-katanya memudar, ekspresi para murid Dao Sekte di belakang samar-samar tenggelam. Mereka mengangkat kepala dan memperbaiki pandangan mereka di tempat tertentu di langit. Desir-desir di bawah tatapan mereka. Suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar ketika sekelompok hitam sosok meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong. Sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi ruang. Ketika kelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lindung langsung menuju bagian depan kelompok murid Yuan Get ini. Pada posisi itu, tiga sosok berdiri tegak lurus. Aura yang meroket melalui langit perlahan meletus dari mereka menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Tiga Raja Kecil Gerbang Yuan, keberadaan paling menonjol di antara anggota generasi muda di wilayah Suan Timur. Tiga individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.